Dolar New Zealand, USD Bullish, cari sinyal valid Harga Dolar New Zealand, USD sedang melakukan fase koreksi dan bias harian pergerakan Dolar New Zealand, USD terlihat masih berada dalam kondisi Bullish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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand, US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 0.69446 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.69113. Sekian analisa forex untuk tanggal 31 Maret tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi.